France streaming Prancis vs Australia Timnas Prancis akan menghadapi Australia di laga perdana Grup D Piala Dunia 2022 yang dilangsungkan di Stadion Al Janoub, Rabu tanggal 23 November tahun 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan pembuka jalan Les julukan Timnas Prancis mempertahankan gelar Piala Dunia. Timnas Prancis datang ke Piala Dunia 2022 dengan menyandang status juara bertahan. Sebelumnya di Piala Dunia 2018, Prancis menjadi juara setelah menang 4-2 atas Kroasia di partai puncak. Uniknya, Australia merupakan salah satu lawan Prancis di Piala Dunia 2018 yang kembali bersua di edisi 2022. Di Piala Dunia 2018, Prancis dan Australia bertemu di laga pembuka grup C. Saat itu, timnas Prancis unggul lebih dulu lewat sepakan penalti Antoine Griezmann pada menit 58. Selang 4 menit, Australia menyamakan kedudukan via sepakan penalti Mille Jedina. Beruntung, Australia mencetak gol bunuh diri setelah sang fullback kiri, Aziz Behi menceploskan bola ke gawang sendiri pada menit 81. Alhasil, Prancis menang 2-1 atas Australia. Berselang 4 tahun, bagaimana kans Prancis saat kembali dihadapkan dengan Australia? Secara materi pemain, Prancis tak banyak berbeda. Prancis hanya takkan diperkuat Paul Pogba dan Ngolo Kanté, dua pemain yang membantu Les Bleus juara piala dunia 2018. Live streaming Prancis vs Australia akan disiarkan langsung oleh SCTV dan kick-off pukul 2 WIB. Victor Osimhen Meninggalkan Napoli, Real well, Madrid Siap Tampung Sinyal kebergian Victor Osimhen dari Napoli makin besar. Kabarnya, klub seri A Liga Italia itu makin ikhlas merelakan kepergian mesin gol mereka pada musim ini dengan adanya tanda muncul nama-nama yang bakal menjadi pengganti sang penyerang. Victor Oshiman tergolong luar biasa bersama Napoli pada musim ini. Sudah 10 gol dicetaknya dari total 14 pertandingan yang dimainkan bersama Napoli di semua kompetisi pada musim ini. Penyerang berusia 23 tahun itu pula yang menjadi faktor betapa Napoli begitu perkasa pada musim ini. Selain melangkah ke fase knockout Liga Champions, skuad Los Luciano Spalletti itu juga berada di puncak klasemen Liga Italia. Penampilan apik picture Osimhen pun bak pisau bermata dua, menguntungkan Napoli sebagai klub yang memilikinya, sang pemain kelahiran Nigeria itu kini malah jadi buruan klub-klub besar Eropa. Meski sebenarnya kontrak Victor Oshiman di Napoli masih panjang, di mana ia masih bisa bertahan hingga 2025, tapi klub Serie A itu bisa saja melepasnya jika ada harga yang cukup pantas. Kontraknya yang panjang itu membuat Napoli berani memasang harga tinggi untuk penyerang asal Nigeria tersebut. Mahar yang harus dikeluarkan oleh klub peminat mencapai 100 juta euro. Harga sebesar itu mungkin terdengar masuk akal bagi sejumlah peminat Victor Oshiman. Sebagian dari mereka adalah klub besar dengan kekuatan finansial yang kuat. Real Madrid dan Manchester United jadi dua tim yang sering dirumorkan sebagai tempat berlabuhnya Oshiman setelah keluar dari Napoli. Kok bisa pemain Perancis senang dengan tersingkirnya Benzema? Mantan Kapten Uruguay dan bintang Paris Saint-Germain Diego Lujano meyakini beberapa anggota spot piala dunia Prancis akan senang melihat kepergian Karim Benzema dari skuad. Pemenang Ballon Dior baru-baru ini mengalami cedera, hal itu merusak peluangnya untuk tampil di Qatar. Benzema diharapkan tampil menonjol di turnamen tersebut setelah baru saja dianugerahi penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola untuk eksploitasinya pada tahun 2022. Namun masalah lutut dan hamstring menghambat persiapannya dan dia absen untuk selamanya minggu lalu setelah otot di pahanya robek. Tentu itu menjadi pukulan telak bagi juara bertahan setelah dilanda badai cedera yang melibatkan Christopher Nkuku, Fresnel GPMB, dan lainnya. Tetapi seperti dikutip dari Express Senin 21 November 2022, Lujano percaya bahwa beberapa pemain Prancis akan senang jika Benzema menyingkir. Saya yakin karena saya adalah rekan setim beberapa pemain Prancis, mereka sangat senang dengan kepergian Benzema, kata Lujano. Reaksi semacam itu tidak akan pernah terjadi di Uruguay, Brasil atau Argentina. Itu sangat tergantung pada cara tim disatukan dan pada perhatian yang dimiliki pelatih dengan profil pemain, tidak hanya teknis tetapi juga kepribadian. Banyak hubungannya dengan itu, ujarnya. Saya tak ragu sedetik pun. Juameni ungkap pendekatan Liverpool dan PSG sebelum gabung Real Madrid. Aurelien Juameni bergabung dengan Real Madrid pada Juni 2022 dari Monaco setelah ditebus di angka 100 juta euro atau 85 juta poundsterling atau 107 juta dolar. Sang pemain berbakat sebelumnya mengungkapkan bagaimana superstar PSG Kylian Mbappe mencoba membujuknya untuk pindah ke Paris Saint-Germain. Juamaini sekarang berbicara alasannya menolak raksasa Prancis tersebut dan bagaimana Liverpool juga melakukan pendekatan terhadapnya. Yang pertama maju adalah Liverpool. Kami berdiskusi. Kemudian Real Madrid tiba. Dan di kepala saya semuanya jelas, itu pilihan saya jatuh kepada Real dan bukan yang lain. Itu klub terbesar di dunia, katanya kepada Le Parisien. Jika ada mengklaim mencapai hal-hal hebat untuk menandai sejarah olahraga Anda, tidak ada yang lebih baik ketimbang Madrid. Jadi saya tidak ragu sedetik pun saya memberitahu agen saya, selama ada minat kami akan melakukan segalanya untuk pergi ke sana. Saya sudah dikondisikan. Ketika Paris muncul dengan tawarannya, pilihan saya sudah bulat meski saya senang didekati oleh PSG. Pemain internasional Prancis itu adalah salah satu gelandang berbakat di Eropa dan banyak yang diharapkan darinya di Real Madrid. ini juga akan memainkan peran kunci untuk Prancis di Piala Dunia, terutama setelah Les Bleus tanpa Paul Pogba dan Golokante yang cedera.